teman-temanku ketemu lagi dengan aku ya di video terbaru yang berisikan pola hoki dan trik nyepin bocoran untuk kalian di gamenya si Zeus, guys Hari ini aku bawa modal 90.000 ribu guys, nah kita langsung aja, aku nggak lama-lama ya, aku langsung aja ke pola pertama itu di satu checklist 5 putaran otomatis Nah kita coba pola kedua main ke bet yang lebih tinggi ya di pola kedua ini diceklis spin cepat guys, dikasih 5 putaran otomatis juga. Wah, ini mudah banget ya pola-polanya teman-teman. Yang udah menunggu pola-pola dan triknya nyepin terbaru dari aku di Gebiar 123 pastinya arena bermain yang selalu aku rekomendasikan ya sampai saat ini kalian boleh banget untuk join guys langsung ke video terbarunya. Oke di pola manual ya Aku coba manual beberapa kali guys Wih dapet dong Ini baru beberapa menit Aku nyepin gratisan Langsung nyangkut ya Wih cakep banget nih Ini tadi beberapa kali di manual Di bed 4800 Di checklist 1 Checklist sepin turbo ya Wih cakep nih si cawan pecah guys Ada kali dua. Pastinya kali dua yang pertama suka connect ya di si kakek guys oke kita nikmati aja gratisannya nah walaupun modal aku 90 ribu, pastinya modalnya tidak akan aku sepin sepinkan ya jadi pastinya pola dan triknya pin yang hari ini pola yang mencari gratisan guys oke kita memainkannya taruhan ganda dan kita tidak memakai checklist lewati layar ya untuk memancing scatter besti Oke ada kali empat wih cawannya mudah banget connect guys wih biru juga pecah Oke hijau juga dong wih jawabasiannya kurang satu guys dikali 6 Oke lumayan dapat nice 90 ribu Nah hijau satu lagi dong skater waduh kalau satu lagi skater itu lumayan banget ya dapat tambahan skin oke gratisan pertama yang secepat ini isinya 126.000 kalau gratisan pertama kurang rekomendasi isi cuannya nah kita lanjut aja untuk nyepin lagi dan kita kembali lagi ke pola pertamanya guys 5 putaran otomatis taruhan ganda aku aktifkan ya pastinya harus main bed juga teman-teman ya untuk memancing gratisan di si kaki Zeus biar lebih mudah dan rekomendasi isi gratisannya. Oke pola pertama udah selesai kita langsung pola kedua ya pola kedua itu pindah ke checklist spin cepat guys. Oke kita kasih lagi 5 putaran otomatis. Wih kali delapannya sayang banget nih. Nah, taruhan ganda masih diaktifkan. Nah, aku coba nonaktifkan dulu. Aku naik ya ke bed 10K dan aku kasih lagi putaran 5 otomatis nih. Oke, kita coba dimainkan taruhan ganda dinonaktifkan. Siapa tahu kali kalian connect mudah ya. Tadi lumayan susah tuh ya diaktifkan taruhan ganda. Ada beberapa kali kali kalian nggak connect, guys, di luar Oke, okay, kita kasih pola-pola manual di checklist turbo ya. Satu checklist aja kita memakainya. Wih, cawanya mudah banget nih. Oke, okay, nah cakep, ada kali biru guys. Wih, kali biru ya, kali 10 dan ada momen mahkota juga pecah. Oke, okay, enak banget posisi taruhan ganda dinonaktifkan. Kali-kalian akhirnya nyangkut juga ya. Beda banget tadi dengan posisi taruhan ganda diaktifkan itu lumayan sulit banget untuk mencari kali-kalian yang connect. Wih, cakep banget. Sensasional 1 JT 490 ribu Wow. Enak banget nih. Barbar -bar di luarnya dapat banyak ya. Oke, kita lanjut ke pola manual ya. Kita selesaikan dulu pola manual. Oke, pola manual lagi. Wih, dapat lagi dong. Dikirain aku ini hanya hanya ada satu. Ternyata di belakangnya langsung barengan 3 skater langsung turun ya, oke, okay. wah udah dapet meledak di luar satu jeti empat ribu dan di senggol juga gratisan yang kedua, wih cakep banget ya, nggak gimana gimana enggak ketagihan guys, aku nyepin nyepin di si kakek gondrong Jus ini karena arena bermain ini rekomendasi banget dan pas banget untuk nyepin di si kaki Jus bareng gebiar satu dua tiga guys. Oke dapet 172.000 nih Wah lumayan banget Mudah-mudahan bisa otwwd lebih dari 1 jt 400 ya Ada kali dua Nah buat kalian trik nyepinnya kalian coba hari ini untuk mencari gratisan tanpa memakai checklist lewati layar Itu mudah banget guys dan polanya jangan sampai kalian terlewati ya Wajib banget kalian nontonin dulu videonya Biar kalian lebih paham dengan polanya Wih ada kali biru dong konek Oke 20 lagi ya kali birunya lumayan banget Wow meledak lagi sensasional 620.000 Wih momen cincin pecah Ada kali biru juga yang turun Wow ini kali-kaliannya pastinya langsung Naik ya langsung ngelonjak banget ke kali-kalian yang langsung barbar kalau ada kali biru guys Ini udah naik ke kali-kalian 31 dong Wih ada kali 4 sayang banget cawan sama cincinnya kurang satu nih Oke dapet nice 280.000 Waduh bayangan cuan di gratisan date 10K Udah ada di 1 jeti 300 lebih guys Wih enak banget nih Wah lebih dari 2 JT kayaknya aku waiti hari ini guys Dengan modal 90.000 tanpa bayi sepi yang mengandalkan gratisan Wah rekomendasi banget kan Arena Gebiar 123 ini dan jangan lupa juga ya Untuk kalian selalu dibantu share sebanyak mungkin guys wajib banget Wih sensasional 1 JT 159.000 wow lebih dari 2 jayati kayaknya aku WD hari ini guys Wih enak banget nih dapat banyak banget guys Di gratisan di batch 10 kak ya Wih cakep banget Ini semoga rekomendasi ya Pola hari ini untuk kalian mencari gratisan dengan modal yang kurang dari 100 ribu ataupun 50000 ribu ya Oke teman-teman nanti ketemu lagi dengan aku di pola terbaru di trik nyepin terbaru yang rekomendasi untuk kalian mengalahkan kakek Zeus bareng gebiar 1 2 3